Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Dunia Anak. Bermain ceria kita bersama di sini, Mamang akan mereview. Uh, mainan mobil-mobilan yang dibeli dari Shopee seharga sepuluh ribu. Wow, murah banget, teman-teman! Untuk uh, selanjutnya, kita review aja ya. Langsung aja kita buka. Bagaimana mobil-mobilannya? Saya pesen ini memang pesen mobil-mobilan truk kontainer. Ya, kita buka dulu, kita gunting dulu, teman-teman. Gunting, gunting, gunting, gunting, gunting. Aduh, agak susah ini teman-teman. Eh Teman-teman, jangan lupa ya dukung channel Mamang ini. Biar Mamang terus ber, apa namanya, membuat video-video berikutnya. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Video-video Mamang berikutnya. Oke, kita buka lagi dulu ya. Ya, aduh, gak sabar nih. Wow, keren ini nih keren nih harga sepuluh 10000 wow. dapat mainan truk kontainer uh, mantep ini teman-teman mantep mantep mantep pokoknya teman-teman juga bisa beli nih lagi promo di toko apa ya eh uh, ntar mamang akan ditulis di deskripsi ya tokonya kita buka dulu eh uh, buka dulu ah uh, gunting sobek kita sobek ya yeah. Oh uh, keren teman-teman ini mobil truk toronton wow super power keren keren keren keren teman-teman Uh lihat ini belakangnya wow keren teman-teman dengan harga sepuluh 10000 Eh bisa dibuka ya dengan harga sepuluh 10000 teman-teman bisa membeli mainan truk toronton ini dari Shopee Oh keren, oh depannya gini ya Oh, mantap Mantap nih teman-teman Oh, pinggirnya, pinggirnya Oh, keren, bannya ada Ada 6, wah keren nih Keren, keren, keren Harga murah, tapi speknya wuj, Bagus teman-teman Ini, coba, oh kok nggak muternya Agak susah ya, kenapa ya Oh, kenapa ya agak susah muternya Kok agak susah ini teman-teman Eh kok nggak muter ya kenapa ya Oh uh, kenapa ini ya Oh uh, uh, uh, ini teman-teman ada ininya nih ada apa namanya eh uh, ada yang menghalangi nih memang gunting dulu ya biar jalannya bagus kita gunting dulu tuh kan. Eh bagus kan? Eh bagus, keren teman-teman nih, teman. Wih. Tus, bus, eh bus. Eh apa namanya ini teh? Truk Toronton, teman-teman. Keren banget nih, teman-teman. Eh harganya 10 ribu saja. Wuh, oh, murah banget, teman-teman. Tuh, bagus kan, teman-teman? Ih. Maju, mundur cantik. Oh, ininya ada nih gratis singkup untuk Uh, apa namanya Men ini apa namanya ya aduh uh, untuk singkup pasir ini pasirnya wih keren nih teman-teman teman-teman mau beli juga ini hanya sepuluh ribu juga sepuluh ribu aja nih teman-teman ini nih bisa ini ininya bisa dicopot tuh bagus kan bisa dicopot tuh ih keren pokoknya sepuluh ribu dapat spek kayak gini teman-teman Ininya juga bisa dicabut nih teman-teman, eh, agak susah ini. Oh, oh, oh, ah, coba ya, buka. Kita buka teman-teman, kita buka. Iya, aduh, agak susah ini nih maklum baru. Hihihi, <guluh> maklum, mobil-mobilan baru. Ih, ya, ini kebuka sudah. Ih, keren, ini teman-teman. Ininya juga bisa dibuka nih teman-teman. bannya satu dua tiga, aduh, susah ini. Satu dua tiga, aduh, susah ini satu dua tiga ah susah ini ah ini benar ih dapat ini nih bisa nih teman-teman satu dua ah bisa nih Iya satu lagi satu dua tiga iya eh, satu dua tiga i agak susah ini. ah ya bisa dirangkai lagi teman-teman keren ini mobil-mobilnya teman-teman memang buka eh, ininya lagi ya pasangin lagi pertama-tama kita ini satu lagu dulu iya ditekan di agar dek, agar dek tekan ininya ya satu lagi teman-teman satu lagi kita tekan-tekan bersamaan satu ini satu lagi kita tekan lagi iya bagus ya teman-teman ih keren nih teman-teman ih keren pokoknya teman-teman sepuluh -teman. ribu loh hanya sepuluh ribu oh ini-ini yang ini mengalami ini banyak kurang muter itu ada ini nih ada ini uh muter sekarang bagus bagus bagus kurang dikit lagi lagi gunting lagi ah ih mantep mantep mantep pokoknya teman teman ah mantep nih bagus nih teman teman ih keren pokoknya keren keren keren kita pasangin lagi ya ini kepalanya mula-mula ini masukkan dulu belakangnya ya ah, kalau udah masuk belakangnya ini bagian depannya tek masukin agak ini eh agak susah ini. ini tekannya nih nih nih yang ini tekan truk satu lagi masukin masukin nah udah nih teman-teman Nah, -teman. bagus ini teman-teman ini masukin lagi ini agak ditekan agak ditekan satu dua tiga Uh, bagus nih teman-teman. Ya, kita ini tuh Mungkin untuk reviewnya sampai di sini dulu aja ya teman-teman. Untuk mencoba mobil-mobil uh, jalannya di saya eh mamang akan coba di di hutan ya teman-teman untuk uh, cara majunya untuk uh, Cek drive-nya mamang akan coba di hutan dan uh, sampai sini dulu aja ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video Mama. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya, teman-teman! Sampai jumpa di video berikutnya itu. Mencoba mobil-mobilan yang beli di Shopee ya. Tonton video selanjutnya. Terima...